Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Youtube Derosa Mobil Bekas Saya Dedi. Pada kesempatan ini Saya mengucapkan Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan Diberikan keselamatan Dijauhkan dari segala musibah Dan dilancarkan dalam segala urusan Amin ya Allah Pada kesempatan ini Saya ingin mereview Mobil yang mungkin harganya bisa merekomendasi dan mobilnya sedang tren di Nusantara yaitu LCGC Daihatsu Sigra tahun 2019 bertransmisi manual tipe R warna merah di mana plat nomornya berplat genap pajaknya di bulan Agustus 2022 untuk Alamat SNK daerah Cibitung, Bekasi. Yang belum subscribe, mohon bantu subscribe agar supaya channel ini bisa berkembang dan biar supaya saya bisa bersemangat untuk mereview ya mungkin mobil ini sangat diminati harganya pun relatif di bawah pasaran tapi yang menariknya dari mobil ini adalah mau apa? yang menariknya kilometernya atau jarak tempuhnya Baru mencapai 16.000 km Jadi mobil ini umurnya sudah tiga tahun Tapi kilometernya sangat rendah pemakaiannya Karena mobil ini jarang dipakai Jadi otomatis istimewa banget mobilnya Terjamin tidak bekas nabrak maupun tidak bekas banjir Tanpa berbahasa basi, yuk kita cek sama-sama untuk lampu, ini lampunya headlamp masih rapi dan bagus. Tidak ada yang rengat ataupun pecah. Dan di sini list grill depan masih asli. Tidak ada yang retak ataupun pecah. Sama ya, di headlamp sebelah kiri pun masih bagus. Bemper depannya pun gap-gapnya masih lempeng. Tidak ada yang pengok ataupun bengkok. Dan ada penambahan ornamen di bawah sini ini menambah kesan lebih sporty ya option over fender bagian depan jadi nampaknya lebih bagus lebih maco dan lebih matching karena apa warnanya merah dipadu dengan warna hitam jadi kelihatan lebih keren ya ini ada pegasnya jadi menambah lebih bagus ayo kita ke sisi sebelah samping untuk fender depan saya pastikan masih asli belum pernah dicat masih original Kaleng-kalengnya Dan profil bannya pun Dia memakai ban Campiro GT Radial Dengan profil ban 175 65 ring 14 Untuk ketebalan bannya masih sangat tebal Sekitar 70% Masih layak untuk dipakai Sepion Sudah sewarna dengan bodi Dan dilengkapi dengan lampu Lampu sen Pintu samping masih asli, belum pernah dicet Handle door nya model tarik, sewarna dengan bodi Di list pintu semuanya masih aman Tidak ada bekas eksiden ataupun bekas nabrak benturan Semuanya masih aman List-list di karetan masih original Door trim hard plastik masih bagus tidak ada yang lecet dan sudah di option dengan karbon scotlite. Handle door, chrome, power window autos 34cc dan window lock. Cup holder, door pocket, speaker. Pengaturan electric mirror di sini. Untuk tipe R mobil ini tersedia seat step di keempat pintu dengan logo Sigra. Untuk gap-gap di bagian tulang pilar A-nya masih original, tidak bekas, benturan, ataupun tidak pernah dicat. Yuk kita cek. Nah. Ini semua masih bagus. Tulang-tulangannya masih utuh, bawaan dari pabrik. Baik, kita ke samping pintu ini belum pernah dicat masih original handle door nya sama model tarik suara dengan body dan juga sudah dilengkapi dengan talang air asli original tipe R door trim nya sama sewarna dengan yang di depan handle chrome, carbon scotlight cup holder speaker dan ada sistemnya juga Untuk di belakang, nah, lampu remnya masih bagus, tidak ada yang pecah, masih original, bawaan dari pabrik, dan lampu reflektornya masih asli, tidak ada yang pecah juga. Semuanya masih rapi, saya pastikan. Dan untuk di bagasi ini, belum pernah dicat, masih original juga, wiper belakang tersedia. Dan dilengkapi dengan sensor belakang di dua titik. List karbon hitam memanjang di bawah deck bumper belakang. Bumper option bumper belakang bumper ya. Spoiler sudah option warna hitam. Bila kebedaan weser antena model lidi karet. Dan di tulang-tulangan bagasi masih asli tidak ada yang bekas pengok List-listnya pun masih asli tidak ada yang putus utuh Di tulang-tulangan pilar bagasinya masih utuh juga Tidak ada yang terjadi bekas eksiden atau disodok dari belakang Kita cek juga saya pastikan mobil ini tidak bekas nabrak depan ataupun belakang maupun banjir Karbonnya tersedia dan pegasnya masih sangat bagus Mampu menopang pintu bagasi yang cukup berat Saya pastikan pintu belakang, depan, samping aman dari eksiden yang sangat besar Kita beralih ke samping untuk fender belakang masih original, tidak ada bekas kecelakaan yang berarti. Pintu samping belakang bagian kiri masih kita lihat masih asli juga, belum pernah dicat. Nah, di tulangan ini list listnya masih asli, tidak ada yang putus, masih utuh. Baik, kita cek juga di sininya agak keras nih sobat-sobat, ya masih utuh semua, tidak bekas eksiden ataupun terguling. Dan di pilar belakangnya Masuk utuh, tidak pernah dicat sewarna dengan bodi karena kelihatan kalau bekas dicat di sininya agak belang. Sama door sewarna dengan depan, samping, belakang. kita cek juga sebelah kiri masih utuh semua tidak ada bekas accident ataupun kecelakaan tidak ada yang putus, tidak ada yang keriting untuk di door trim pun sama sudah karbon skotlet Art plastic handle door seat back pocket seat pocket dan cup holder speaker spion pun Sebelah kiri masih utuh, tidak ada bekas eksiden. Suwarna dengan bodi dilengkapi dengan sen dan tuton hitam dan merah. Masih asli, tidak pernah dicat, tidak ada pengok-pengok ataupun lesung pipit. Kacanya pun masih original bawaan dari pabrik, tidak pernah diganti, tidak ada pernah penggantian untuk dikaca. Oke, kita ke mesin. untuk di ruang mesin kapasinya masih asli bawaan dari dilengkapi dengan peredam dan ditambah option agar supaya lebih menambah peredam suaranya utuh ya list-listnya semua masih utuh saya pastikan list-listnya masih utuh dan untuk di mesinnya saya pastikan juga tidak ada masalah Koplingnya enak mesinnya langsam tidak ngelitik dan tidak ada yang rembes Mobil ini belum pernah dibongkar sama sekali, belum pernah turun mesin. Maksudnya gitu ya? Baik kita ke Bullhead atau apron. Apronnya masuk utuh asli bawaan dari pabrik, sewarna dengan bodi. Tidak ada gap-gap yang keriting atau pengok. Sasisnya aman, lempeng tidak pernah terjadi eksiden. Ke dalam interior, untuk di interior kursinya asli original, bahan fabric tidak diretrim, sarung jok atau leader seat tidak kempes atau tepos. Ya, tebalnya masih asli dari baru, dan kalau kita masuk ke dalam, tercium rasa aroma pabriknya masih kerasa tau oh, maksudnya aroma pabriknya masih terasa nah. amazing untuk dashboard ya dashboardnya saya pastikan ini dibungkus dibungkus agar supaya lebih kalem dan lebih kelihatan eksklusif aja tapi semuanya utuh hanya di lem 3 aja ya kalau mau dibongkar pun bisa itu nah ini tersedia untuk kebakaran hidran Setirnya pun saya pastikan masih asli, tidak ada yang grepes ataupun rusak. Kulit-kulit duduknya pun masih benar-benar enak, masih utuh. Utuh semua, tidak ada yang tidak ada yang lecet. Lampu-lampunya, indikator semua menyala, tidak ada yang mati. Ini menandakan kelistrikannya masih sangat aman. Kilometernya di 16.000 kilometer jadi mobil ini jarak tempuhnya benar-benar terjamin 16.000 saya pastikan sesuai dengan service record mobil ini yuk kita start-up kita nyalain AC ya. untuk head unit masih original CD mp3 radio aux USB terkoneksi dengan Android Mm. Untuk dashboard Sudah tuten color Hitam dan kuning gading Jadi menambah Kesan elegan Dan di Tuas perseneling Saya pastikan juga grip-gripnya Masih Dalam Aman, utuh, tidak ada yang lecet Tempat penyimpanan kart etol Pengaturan van Pengaturan suhu dan Open close air AC di sini, outlet dan penyimpanan terbuka. Laci penyimpanan bagasi model fix. Nah, di dalamnya ada buku servis. Buku servisnya lengkap ya. Buku servis manual booknya ada, sertifikat anti karat ada, buku pedoman head unit ada dan service rekodnya dari bengkel resmi Daihatsu tersedia saya pastikan untuk interior aman tidak bekas banjir dan tidak ada kerusakan semuanya masih fix bawaan dari pabrik dan masih bagus dan besar dengan vanity mirror di kedua sisi lampu spion dalam lampu lampu baca dan untuk di belakang air circulation berfungsi dengan baik di sini ada hand rest di tengah hand rest di tengah sebenarnya sih bisa buat bertiga untuk anak tapi kalau saya sih nggak rekomendasi ya lebih tepatnya untuk pakai untuk dipakai hand rest aja tangan mekanikal model standar fix biasa. Untuk kursi-kursinya pun masih sangat bersih, wangi, tidak ada masalah. Cup holder di samping kanan dan kiri tersedia. Laci penyimpanan tersedia juga. Untuk di belakang terdapat power outlet untuk di kolong saya pastikan aman tidak ada bekas banjir. Mobil ini benar-benar utuh, tidak bekas nabrak ataupun tidak bekas banjir. Mobil ini Sigra tahun 2019 bertransmisi manual, warna merah, pajaknya bulan Agustus 2022. Kilometernya sangat rendah 16.000 km. Saya jual 115 juta. Untuk kredit bisa Dp15 juta, angsuran sekitar 32an kurang lebih. Baik, 10 yang tadi saya sampaikan, semoga bisa menjadi bahan rekomendasi buat pemirsa maupun sobat-sobat semua mau membeli kendaraan mobil ini. Akhiru salam, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam segi penyampaian maupun segi tampilan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam derosa.